Mabes Polri ya. Saat di wawancara Kita mendapatkan info nih dari Lestari. Lestari Force 2 Kita simak persahabat ya Alhamdulillah Sudah dijelasin DS beliau ngasih uang 10 juta hadiah pernikahan Leslar, DS sendiri yang bilang Kepada penyidik, kalau beliau Ngasih uang 10 juta Dan hari ini, uangnya Sudah dikembalikan persahabat ya. Ini sudah dikembalikan oleh Leslar. Dan kita lihat juga di kalimat berikutnya. Alhamdulillah Pilar dikasih sistem 19 pertanyaan dan sudah selesai. Sehat sehat untuk kesayanganku Leslar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah sini persahabat ya kita mendapatkan info Bahwa Papa Bilar ketika Mendatangi Mabes Polri Ternyata persahabat ya Bapak Bilar Ini dikasih 19 pertanyaan Dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Dan tentunya ini juga berkat doa kita semuanya Para fans sejati yang tak henti-henti Selalu mendoakan mensupport dan mendukung Buat Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan kita lihat persahabat ya Bapak Bilar pun ini mengunggah sebuah postingan di IG pribadinya. Postingan foto bareng kuasa hukumnya, persahabatnya, ada Kak Sandi Arifin. Alhamdulillah, kata Papa Bilar, sudah selesai. Tuh, persahabatnya fix, sudah clear semuanya. Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Semoga Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, dan semoga mereka selalu bahagia. Komen ini pun repost kembali persahabat oleh akun family, underscore leslar23, ada kalimat ketsen juga yang dituliskan. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar ya, amin. Kita lihat nih persahabat. Banyak sekali tanggapan komentar, banyak juga respon yang diberikan. Ia ini dari akun Instagram, Tarsi.infinite mengatakan, Alhamdulillah. Kayaknya Leslar cepet ya, yang kemarin-kemarin bukannya sampai berjam-jam lamanya. Tuh. Alhamdulillah ya, tentunya Leslar ini berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan tentunya kita sebagai fans tetap kompak dan solid. Selalu mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilat. Untuk berikutnya ya, persahabat kita lihat juga nih, ada info penting banget ya untuk warga Konoha. Jangan sampai lupa nih untuk mendukung dan voting selebritis terkeren favorit kita semua, dan dapatkan hadiahnya. Tuh, ini info dari ANTV. Soal tentunya dukungan selebritis terkeren nanti di acara Hot ANTV yang ke-29. Caranya, persahabatan ya, pemirsa akan mengingatkan dan menginfokan nih untuk kalian semua. Jangan sampai lupa voting Bunda Lesti. Caranya yang pertama, klik link yang ada di bio. Yang kedua, klik tombol "vote" sekarang. Yang ketiga, masukkan nama dan nomor handphone kamu. Yang keempat, pilih salah satu selebriti terkeren favoritmu. Yang kelima, pemenang akan diumumkan pada tanggal 26 Maret 2022 di akun Instagram ANTV Official. Yang keenam, pajak hadiah ditanggung pemenang dan pengumuman pemenang tidak bisa diganggu gugat. Yuk, bersahabat ya! klik link di bio instagram antv official terus voting bunda lesti ke dan cantumkan nomor hp kalian jangan lupa persahabat ya kita tentunya buktikan kekompakan dan kesulitan kita sebagai lesler lovers semoga dukungan semakin banyak untuk bunda lesti dan Papa rizky milar tuh bunda lesti persahabat ya ini masuk juga nih di selebriti terkeren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 Oh, oh, oh.